Di selalu channel Adriansyah Putra Channel, pembuat bunga untuk melihat selalu perkembangan kepala-kepala motif baru yang belum ada di Flores lain. Oke, jangan lupa subscribe, nonton, pencet loncengnya, paham. <laughs> I saw you are. Papan keren Versi Ega Floris Hadir Dengan motif kepala yang baru lagi Nuansa terbaru Selalu menjaga kualitas Deng Baik Di depan mantap, mantap nah Mantap, Bang Kayak geng, papanya? Mantap, dua jempol Berapa jempol? Dua Dikit kali dua Tuh, empat mungkin. <laughs> kaki. Oh, Oke, kawan-kawan, ini dia Hasil yang semalam ya jadi dilihat sendiri keren habis